Yang selalu disakitin cewek atau cowok? Yang selalu dikhianati cewek atau cowok? Yang selalu dibohongin cewek atau cowok? Yang selalu ngebohong cewek atau cowok? Yang selalu mengkhianati cewek atau cowok? Yang selalu menyakiti cewek atau cowok? Konsep yang pertama wanita selalu konsep yang kedua pria itu konsep yang ketiga kalau wanita salah pria lebih maka yang keempat wanita tidak pernah brother. kalau istri bermasalah maka yang salah itu <tuh> paling nikmat brother damai hidup brother